kekabar pertama bersahabat ya, kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ada sebuah postingan tentunya abang L ya wow perhatikan baik-baik di postingan foto abang L ini yang sangat cute dan mengemaskan Tentu kita Salfok dengan ekspresi tangan bersahabat ya wow masih baik aja udah pinter gaya nih kak abang L ya masya Allah mudah-mudahan Selalu banyak doa-doa baik diberikan kepada BBL, amin. Postingan ini pun di-repost kembali oleh akun sahabat Lesler Taiwan. Ada kalimat Lesler yang dituliskan, yang nonton vlog bunda apa bang L sarang heo katanya tuh, wow, sarang heo ternyata langsung diberikan oleh dari abang L ya, masya Allah luar biasa pokoknya BBL ini. Selalu membanggakan dan selalu membahagiakan Hingga komentar pun banyak Diberikan dari para fans Yakni dari akun instagram Dila.is mengatakan di kolom komentar Masya Allah lucu amat itu gantangan Tangan oh tangan kok bisa iya katanya tuh Itu mes banget Ada juga komentar lain Diberikan dari akun silawati bunda Ya Allah, baby L, tangannya udah tahu sarang heokannya tuh, Masya Allah Ini sih luar biasa banget ya, kebahagiaan kita Mudah-mudahan Abang L tentunya menjadi anak yang cerdas Menjadi kebanggaan kita semua, Amin Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga Tentunya ini kabar yang paling dinantikan oleh warga Konoha Lady Alya akhirnya memposting sebuah postingan foto momen ketika di acara akikah Abang L. Wow, ini foto yang sangat luar biasa, cute banget ya Masya Allah Keluarga bahagia yang mudah-mudahan rumah tangga Lestiri Sibilar selalu langgeng, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun tentunya Lady Alya meluluskan sebuah kalimat Kebahagiaan harus selalu diperjuangkan, bukan tentang siapa yang paling baik Melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari Wow, kalimat yang sangat luar biasa Dinuliskan Allah tidak lewat kalimat caption yang tentu membuat kita semakin bangga kepada idola kita ini Hingga komentar pun banyak diberikan dari para sahabat, tentunya ada usaha Sufi juga yang ikut berkomentar memberikan love hitam tiga. Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari Fahrid cetar Mengatakan di kolom komentar Ya Allah, bahagiakanlah keluarga kecil mereka Jadikan mereka kuat dan sabar hingga menempuh kebahagiaan Amin Wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga ke komentar lain dari Siti Liza 2003, wow Siti Liza juga ikut berkomentar, amin that's right, insya Allah kalian selalu bahagia dunia akhirat. Masya Allah banget ya Kita lihat juga Kak Buba Alfian Turut berkomentar di postingan di LST Baby L gemes wow, Masya Allah banget ya Baby L selalu menjadi pusat perhatian semua orang Masya Allah luar biasa Pokoknya mudah-mudahan saja Dukungan, doa Dan tentu support Banyak diberikan dari orang-orang baik Yang terus mencintai Idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya juga para sahabat. Di sini ada sebuah postingan ini tentu membuat kita semakin bangga juga. Perhatikan di video ini kenapa sukanya sama Lesti bukan yang lain. Ini pertanyaan kepada Bapak Gubernur Lampung nih persahabat ya Mengenai tentunya kenapa sukanya sama Lesti Kenapa gak artis lain persahabat ya Wow ini tentunya jawaban yang sangat luar biasa Dari Bapak Arinal selaku Gubernur Lampung Ini Masya Allah banget ya ternyata Jadi Alasnya sudah diangkat menjadi anak Dan banyak sekali memang tentunya Orang-orang tentunya mengenal Artis lain, tetapi beda banget dengan Dedek Lesti. Ini Ibu Riana aja menyampaikan bahwa Sangat sekali menyukai dengan Dedek Lesti hidupnya sangat sederhana, humble, dan sangat ramah. Itulah yang tentunya menyentuh hatinya ingin mengangkat Dedek Lesti sebagai anak. Masya Allah, banget ya, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan tentunya orang-orang baik di luar sana juga selalu